Sekarang, banyak anak muda, utamanya dari golongan menengah bawah, tidak lagi berani punya mimpi yang muluk-muluk. Mereka telah menjadi sangat realistis karena pengalaman hidup selama ini mengajarkan mereka untuk begitu. Jangan berani punya cita-cita yang muluk-muluk karena hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Kepada kalangan muda yang sudah tidak lagi berani bermimpi, saya ingin ingatkan bahwa ada Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa menolong kita dalam menjadikan mimpi tersebut jadi kenyataan. Diri kita bisa saja tidak pintar, lemah, tidak punya uang, tidak punya koneksi, tapi ingat, Tuhan itu Maha Kuasa, bagi Tuhan melunasi utang 1 miliar itu masalah kecil. Menyekolahkan ke luar negeri itu urusan mudah.